My way. selamat sore kita mau buat naga tahu dan bahan-bahannya daun bawang tepung terigu 4 sendok tepung tapioka 2 sendok wortel tekuknya telur penyedap rasa ini bawang sama merica dan tentunya tahu mana buatnya yuk kita buat bareng-bareng